Gimana sih, belajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya benar-benar Dan di video kali ini di sini saya akan membagikan tentang priset terbaru lagi. Oke, kita langsung aja masuk ke video yang pertama.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 Lanjut ke preset yang keempat <mask> Oke lanjut ke preset yang kelima <mess> <mask> lanjut ke peristiwa yang ke oke okay, lanjut ke peristiwa yang ketujuh. <Sukai> <Sukai>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 Oke okay, lanjut ke presiden ke sepuluh. lanjut ke presiden ke-11 Oke lanjut ke presiden ke-12 Oke, lanjut ke episode yang ke-13. Oke, lanjut ke episode yang ke-14. Okay, lanjut ke pres yang ke-15 Oke okay, lanjut ke pres yang ke-16 Kita lanjut ke persidangan ke tujuh belas. oke lanjut ke verset yang ke-18 oke lanjut ke verset yang ke-19